Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, ketemu lagi dengan channel Bojong TV. Di video kali ini saya akan berikan tutorial gimana caranya top up Gopay ya, top up Gopay via mobil PCA. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama, kita klik mobil BCA. Kalau udah muncul seperti ini, langsung aja klik bagian atas NBCA. Langsung aja klik, kita langsung masukkan kode aksesnya, ya, teman-teman. Ya, kita masukkan. Kode aksesnya udah saya masukkan karena ini privasi. Saya sensor langsung aja login. Nah, setelah muncul kayak gini, teman-teman langsung ke bagian M transfer. Oke, kita klik M transfer. Nah, disitu teman-teman langsung ke bagian BCA Virtual Account. Oke langsung aja klik ke virtual account ya ini yang paling penting ya teman-teman ini kalau khusus go by kit untuk virtual account nya kodenya 7 7 0, 0, 0 1 ya buat teman-teman nih kalau yang mau isi GoPay diingat-ingat kodenya 470001701 ya. Langsung ke kemudian nomor handphone yang terdaftar di aplikasi GoPay teman-teman ya. Oke, kalau sudah. Teman-teman langsung klik Oke, kita langsung send. Nah, di situ kita langsung send. So, Oke, okay. teman-teman. Perhatikan di sini ya, ini namanya harus sesuai dan dipastikan nomor handphonenya nggak salah ya. Setelah teman-teman udah yakin sesuai, kita langsung klik OK. Nah okay. untuk minimal transfernya adalah rp rupiah dan untuk maksimalnya adalah 10 juta rupiah Oke okay, kalau sudah kita klik ok pastikan ya untuk nomor handphone sekian nominal sekian biaya admin 1000 kita klik ok. Ini untuk masukin PINnya karena sensitif kita sensor kita lanjut oke okay. oke okay, teman-teman begitu saja ini gampang banget ini udah sukses ini nominal transfernya ada biaya adminnya seribu ya, ya nah ini jangan lupa ini nomor kasta nama customernya ya nama customer nama nomor handphone ini nomor handphone nama customer oke okay. oke okay, gitu aja videonya untuk tutorial top up GoPay kali ini bagi yang suka video ini silahkan di like, subscribe dan komen yang buat dibikinin tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh